Halo semua, kita kembali lagi. Tentunya di Stevia Channel, video kita kali ini akan membahas tentang hasil pertandingan dan jadwal selanjutnya beserta klasemen sementara, daftar top skor sementara, dan daftar top assist sementara Liga Inggris sampai pada pekan ke-35. Berikut, hasil pertandingan Liga Inggris Pekan ke-35 tanggal 7 Mei 2023. Newcastle kalah 0-2 atas Arsenal. Selanjutnya, tanggal 8 Mei 2023, West Ham United menang 1-0 atas Manchester United. Berikut, hasil Liga Inggris Pekan ke-35, Senin 8 Mei 2023. Fulham versus Leicester City, Fulham menang dengan skor 5-3. Brickton versus Everton, Brickton kalah dengan skor telak 1-5. Di pertandingan selanjutnya, Selasa 9 Mei 2023, Nottingham Forest menang 4-3 atas Southampton. Berikut daftar klasemen sementara Liga Inggris, sampai pada pekan ke-35. Manchester City masih di puncak klasemen sementara dengan 82 poin dari 34 pertandingan disusul Arsenal di posisi kedua dengan 81 poin dari 35 pertandingan. Newcastle di posisi ketiga dengan 65 poin dari 34 pertandingan. Di posisi 4 Manchester United dengan 63 poin. Di posisi 5 Liverpool dengan 62 poin. 6 Tottenham Hotspur dengan 57 poin. Tujuh, Brighton Albion dengan 55 poin. 8 Aston Villa, dengan 54 poin. 9 Brentford, dengan 50 poin. 10 Fulham, dengan 48 poin. Selanjutnya, posisi 11-20. Di posisi 11, Chelsea, 42 poin. Crystal Palace, Wolves, sama-sama 40 poin. Bournemouth, 39 poin. West Ham, 37 poin. Leicester, Leeds United, dan Southampton masih berada di zona degradasi. Berikut daftar top skor sementara Liga Inggris, sampai pekan ke-35. Erling Haaland masih memimpin dengan koleksi 35 gol. Disusul Harry Kane, 26 gol. Ivan Toni, 20 gol. Mohamed Salah, 19 gol. Marcus Rashford, 16 gol. Gabriel Martinelli, Callum Wilson dan Martin Odegaard sama-sama 15 gol. Ollie Watkins 14 gol. Berikut daftar top assist Liga Inggris. Kevin De Bruyne 16 assist. Bukayo Saka 11 assist. Leandro Trossard 10 assist. James Madison, Rian Mahrez dan Michael Olise sama-sama 9 assist. Sedangkan Ivan Perisic, Andrew Robertson, dan Trent Alexander-Arnold, sama-sama, 8 asis. Berikut, jadwal pertandingan Liga Inggris, pekan ke-36, Sabtu, 13 Mei 2023. Leeds United, versus Newcastle, jam 18.30, waktu Indonesia Barat, live di, video. Southampton, versus Fulham, jam 21.00, waktu Indonesia Barat, live di, video. Chelsea, versus Nottingham Forest, jam 21.00, waktu Indonesia Barat, live di, video. Selanjutnya, Aston Villa, versus Tottenham Hotspur, jam 21.00, waktu Indonesia Barat, live di, video. Manchester United, versus Wolves, jam 21.00, waktu Indonesia Barat, live di, video. Crystal Palace, versus Bournemouth, jam 21.00, waktu Indonesia Barat, live di, video. Berikut jadwal Liga Inggris, Pekan ke-36, Minggu, 14 Mei 2013. Everton versus Manchester City, jam 20.00, waktu Indonesia Barat, live di, video. Brentford versus West Ham United, jam 20.00, waktu Indonesia Barat, live di, video. Arsenal versus Brighton Albion, jam 23.30, waktu Indonesia Barat, live di, video. Berikutnya, jadwal pertandingan Liga Inggris, tanggal 16 Mei 2023. Leicester City versus Liverpool, jam 02.00, waktu Indonesia Barat, live di SCTV, dan video. Itulah hasil dan jadwal pertandingan Liga Inggris. Dukung terus channel ini, agar tidak ketinggalan berita seputar hasil pertandingan, dengan cara, subscribe, like, komen, dan share ya. Terima kasih sudah menonton video ini.